Hai guys, ok so hari ni kita memancing lagi ya. So hari ni, inilah kita punya spot Sekarang kita berada di PD lah, Port Dickson So nama dia panggil apa lah, apa PD, apa lah lupa lah Nanti saya update kat description di bawah lah Tapi ini memang di Port Dickson Kerana dah kumpau banyak kali ya. So kali ni kita ada kolam besar yang ni ah, So kita pergi tengok kolam sikit Haa, kolam ini besar So, bayaran kolam RM20 Untuk sepanjang hari Boleh pancing sampai lebam So, dikatakan banyaklah ikan di sini So, that's why kita datang Pada hari ini ya. So, takkan kumpau Tapi kolam ini, dia kolam Bayar-bayar RM20 sehari Lepas tu uh, Ikan timbang lah Kalau anda nak ikan, anda kena bayar lah Uh, bayaran ikan uh, Baung dengan talapia RM15 sekilo Dan ikan yang lain tu RM10 sekilo okay. So ikan yang lebih daripada 2 kilo tak boleh ambil uh, Ikan yang kurang Daripada 2 kilo boleh timbang lah. Dia punya kaunter di depan sana Sebenarnya depan ujung sana Kita masuk daripada sana Dan ini dah consider bahagian belakang uh, Kolam dia besar lah Dan di belakang sini sekarang ada pertandingan lah ada pertandingan memancing uh, kita tak join lah pertandingan kita pancing di sini saja. alright nanti kita uh, cerita di bawah lah. sekarang kita nak pergi ke bawah ok, uh, okay guys okay guys. so nama dia PD, uh, Portation Fishing ataupun PD Portation Fishing lah, so uh, ni lah, dia ada tulis bermula jam pukul berapa, bayaran berapa terdapat 12 spesies ikan uh, dapat ikan apa 3 kilo ke bawah, kena dibebaskan Uh, kalau nak timbang itulah harga dia Ni detail semualah Alright Hari ni saya bersama dengan asing ah Bersama dengan asing So Antak Boy dia pergi pancing tempat lain ah Dia busy sikit So hari ni kita pancing lah Sekarang dengan masih set up. So ini kolam dia Kolam dia memang besar lah Macam panggil lombong pun ada lah dan dia masih lagi baru ah di sini dia masih lagi dalam pembinaan sikitlah so ikan memang banyak dan kita tengoklah hasilnya macam mana ya alright lanjut Thank you. 不斯文<笑> Strike. Wah, kita pakai ultra light set lah. You tengok joran ah. Boleh bengkok itu macam. Ooh. Ikan apa? Talapia. Talapia tak besar la ni. Hui. Wah, oi, oi, oi. yang kita gram tu la dia. Ini dia dah siap. Sauju sih no, talapia hoy man. Okay, swipe pertama hari ni lepas 10 minit macam tu lah kita sampai. Okay, kita simpan dulu ni ikan timbang lah. Kalau nak kita nanti baru baru decide lah nak kata nak simpan dulu dalam jut. ini dia Okeh ikan dengan main-main di sana. Kalau dicakap tu agak payah. Senang lagi. Ikan kedua. Hey, yo, macam best ah. Oi, mee ye. Oh, selawat. Selawat kecil. Ini dia pancing ha. lagi. Ikan ketiga Hari ni kita tak kumpau ah. Jauh ayum. Tu Wan Gas Club. Wan yu. Semua kecil-kecil ah. Eh lah Kurus je. Oh, strike lah ikan lagi Ini yang ke apa? lah Empat lah nah, Ini besar sikit ni. Oh, Shop, layan Kita pakai ultralight set lah ha, Best je Eh, kena ni Ini batu. Oh, humia la Oh, kita dapat ikan baung ah. Baung. Kobin kau mahu hoodie? Kobin melodi. Ah, bibin. Ah, dia cari. Ah, baung-baung, kita dapat baung. Ah, baung. Alright. Ini yang kita cari hari ni. Tak besar dengan baung. Wah, wow, ini se kilo lebih lah, se kilo lebih. Pula apa? Ha, Hah? Apa yang ha. konggol? Eh. Ha, dua Dua joran ah Sebab saya bagi asing Kontrol saja Nanti sampai dia penat baru saya main Sekarang dia kontrol Seorang kontrol dua joran ah Berpeluh-peluh Dua-dua <laughs> ikan Main-main sekarang Tengok mana slide dulu Kolam ini consider Ikan banyak lah tapi masih tak dapat lagi yang agak besar lah Sekarang dapat pun sekilo sekilo lebih. Tapi memang consider best lah. Tak adalah kumpau kan. Boleh layan-layan. Sini pun tak ada had masa, boleh main je satu hari Ye orang pancing sampai lebam. Lah. A few moments later. Alright, strike lagi. Sudah slow sikit tadi setiap 5 minit 10 minit naik ah sekarang aa, dah lepas 20 minit macam tulah ah saya apa perasaan saya ng okey ah hmm. ada mantap ah tai temu Baung ng Baung ng oi kokok macam mum law hung mie mai mai ni nak ambil saw dulu Baung kita ambil Baung, Baung. Baung. Baung. Baung. Baung. Baung. Eh, hey, bom jangan lari lah. Sini, jangan malu. Alright. Hong mei ya. Wan you hong mei. Eh, nak tong toh siang lah, Mei. Hmm. Ooh, uh, licin. Sekilo lebih lah ni. Lamok. Sampai bila? Camera. Look away. Ini aku dah bagi dia dengan. Tu gotong dah. Okey, baung kedua hari ni eh. Ha. Baung yang kedua. Saiz-saiz sedaplah ni. Baung kita tapau. Nah, dia main-main lagi ya ikan. Nampak ah coran. Ha ni. Tu. Dua-dua sekarang boleh double strike ah. Kita tengok asing macam mana main dua joranlah kalau ada peluang. Ah, dua-dua pun ada ikan ah. asing strike ikan lagi ah. Saya pergi kencing. Ha. Dia strike lagi dalam masa saya pergi kencing tu macam besar ah. Sikit so, dapat pakai auto line sama. Sangat besar. <laughs> double strike. <laughs> oh, yang itu tak kena. Ingatkan double strike. Oh, okey. Saya nak tengok punya dia double strike macam mana. Ah, okey. apa kali ni Satu, dua, satu ya. Hai, sini. Ikan cup ah, uh. cup. Kapung umput Wih, nampak macam besar saja. Dongsan ah, si sejaka sahaja si sejaka ah, macam ni. Oish, dia. Okay, berat juga nih. Huh. Wah, ini ada berapa kilo ah? Yaulung, leung ke ah, dua kilo hmm. lah ini, Alice. Stop. Ah, straight ikan besar. Oh, uh, keluar jeck. Ikan apa? Ikan apa? Wow, melihat betul. Kelih, kelih. Dapat kelih, bla. Ikan keli eh Dia melar. Ini 3 kg ada. Dah. Ya kau sawun dah. Kalau ya Keli. Tambah strike lah guys. Nampak baru je buka sudah kena seekor keli lagi. Oh bahaya keli mantap mantap kita coba timbang dia berapa kilo ah kilo setengah, dua setengah, nah belum kita lihat kita Kolam ni juga best lah Ikan dia memang makan Semua pun Adalah kalau yang pakai kumpau Boleh lah datang sini Tak kumpau lah saya rasa umpan biasa-biasa je Bawa je usus ayam Usus ayam sudah cukup cakap Tak payah banyak Tak payah dedak-dedak semua Okay Hantar spread lagi Baru tadi je Sampai 5 minit dia spread lagi besar ikan gili ni, nanti oh, oh, kita tengok. eh, keli dia, ah? keli lagi, keli lagi, keli, keli, ya. keli lagi, banyaknya keli. Strike right lagi, tapi ikan kecil ni Rasa kecil lah Tapi ultralight tu lah Wah Bangkok dia Cantik Dia punya kerf nah, Kita tengok asing Beraksi Dengan ultralight set lah Kan apa <tong> Ih Curly lagi Curly lagi Alamu oh, Oh ya. Keli wala lah. Keli lagi ah. Ah. Banyaknya keli kolam ni. Tapi apa pun mantaplah. Tengok keli dia besar mana. Ini tapak tangan saya at least 2 kilo adalah sekilo lebih 2 kilo lah okey yang kita test punya umpan tadi ya ha ini ada ikan makan sekarang tapi dia main-main sajalah sementara ni tengok ikan apa yang kacau hmm, dia tak mau pula yang sebelah sini usus ayam Sudah so, slow sikit Dia punya masa makan tu Tapi masih lagi lah dia sambut Cuma tak adalah Macam awal pagi kita datang lah 5 minit 10 minit naikkan Okay yang lemparan kali pertama dah habis lah Dia makan sikit sudah so habis Sekarang kita buat yang Cik kedua Kita try lagi Nanti kita hantar lagi yang kedua, ada ikan makan lah, cuma tak lekat. So umpan ni consider okey, cool. Sebab so, bau dia memang sedap lah, bau dia memang sedap. Baik, kita terus tunggu lagi. sebab tadi kita dah tukar mata kecil ya, dua mata. Sebab dia cuci makan aja. So sekarang kita dapat yang ni, ha ni. Kita pakai dua mata lah, umpan. Nara tu umpan baru yang kita nak test. So consider dia berjaya lah umpan ni. Kita terus try lagi. Ini kecil kita lepas. A few moments later. Okay guys, so kita tukar kolam lah. Ini kolam yang kedua besar. Sebab sana dah panas teruk. Ha. So kita datang sebelah sini. Ada pokok. Tapi banyaklah banyak orang dah ambil pot. So kita sini saja. Dul dan dah set ni. Nanti dapat ikan boleh lah tengok sikit. So kita tunggu. Masih lagi menunggu. Tak dia mau. Ambo. Oh, lem <how are> saya kau. Mau jadi young. Oh, merengek. <tuk> Lawatlah. Lai domo oi oi kiu Selawat. 可以嗎? A few moments later Hi guys, oke, okay. So dah pukul 4 dah Kita nak balik ah. Uh, ikan banyak juga Tapi ini kolam yang lain Ni kolam yang lain ya, So ikan kita letak di depan Tak adalah banyak baung dua ekor Yang lain telapia dua, So yang Yang balance uh, Kita target pacu Target baung ekor merah Tapi tak dapat lah So uh, macam ni sajalah. Uh, sekarang kita nak pergi timbang ikan. So dah lepas timbang tu kita balik lah. Alright, tu sah. Okay, oh, ini oh hasil oh kami oh hari ni ya oh ah. yang kita nak bawa lah. Talam dia oh. dua, bawang dua. Oh. Oh. Oh. Saya pakai <tis> lor, pakai lor saja. Uh, ini member sebelah Dapat Bawang-bawang tapat. Bawang bawang. <tis> <tis> Bye. <laughs>